selamat pemirsa kita jumpa lagi dalam Jakarta punya berita untuk malam hari ini langsung dari kantor berita CEN yang selain merupakan kantor berita juga menerima order catering, bingkai foto, cuci cetak dan mengurusin STNK, perizinan dan laundry. kita ikuti berita pertama aja ya. terima kasih selamat malam pemirsa pemirsa. Dari pusat penelitian olahraga di Jenewa kami peroleh berita bahwa pada akhirnya setelah menunggu sekian lama Para ahli berhasil memecahkan misteri tentang asal-usul olahraga Para ahli tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa sebenarnya jenis-jenis olahraga yang dikenal saat ini Mempunyai hubungan persaudaraan satu dengan yang lainnya Seperti misalnya olahraga basket adalah kakak kandung dari permainan bekel Sementara sepak bola adalah kakak tertua dari golf, biliar, dan kelereng. Sementara itu pemirsa, ditemukan pula pertalian saudara kandung antara voli, tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Para ahli tersebut juga menemukan bahwa ada olahraga yang mempunyai kakak kandung bukan olahraga. Seperti misalnya permainan catur adalah adik kandung dari permainan politik. Setelah menemukan pertalian saudara antar olahraga tersebut Kini para ahli sibuk meneliti siapa sebenarnya orang tua kakak beradik itu Dan di mana tinggalnya Pemirsa, bedah plastik yang dikenal pertama kali tahun 50-an Ternyata lebih banyak mengalami kemajuan Sehingga bila pada awalnya bedah plastik digunakan oleh para dokter Untuk merong cacat wajah dapatkan oleh para bintang tenar artis, dan wanita pada umumnya untuk menggantik wajah dan sebagian tubuhnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang medis praktik ini, kita temui seorang pakar plastik Indonesia, Dokter Siti Obah Mukal, yang akan berbincangkan dengan rekan kami. Silakan. Oh, terima kasih rekan Iwet. Hari ini, tamu kita kali ini adalah seorang ahli beda plastik yang terkenal. Dia adalah dokter Siti Obah Mukalo. Eh, selamat malam, dokter. Selamat malam. Eh, dokter tuh aslinya mana ya? Kok namanya bisa dokter Siti Obah Mukalo? Oh, itu nama saya sebetulnya, aslinya nama saya Sri. Bambang Priamboto Tri oh. Bambang Priamboto terus Karena saya suka buka apa Ngubah-ngubah muka hmm. Saya ganti jadi obah muka lu Kita gitu. sesuai dengan profesi saya Kita gitu Oh gitu ya hmm. Hmm, Ibu udah lama eh, jadi dokter ahli bedah plastik ini Oh saya hmm. Oh sudah lama Sudah lama Sekali zaman kalau dulu-dulu Itu tipe gajah mada itu kan mau nyamar ke jadi layak jelata hmm. itu yang apa muka mukanya itu saya, oh, pakai uh. daun pisang oh padanya kan sekarang waktu dulu kan nggak ada apa teknologi yang canggih ya hmm. ya pakai daun pisang terus uh, apa namanya kadang-kadang juga pakai ini apa namanya bumbu-bumbu rujak itu ya Terus semua saya rubah mukanya oh, jadi ya? uh, jadi sedemikian rupa hmm, Tapi ibu emang menyukai bedah plastik ini emang ibu suka gitu ya oh, Saya suka sekali suka. Oh, oh saya suka sekali sama pekerjaan ini Bahkan semua plastik-plastik itu saya kumpulkan Apalagi kan sekarang kan zamannya uh, pada ob, apa operasi plastik ya hmm. Dari ember sampai sendal jepit hmm. Semua sampai plastik botol-botol itu kalau perlu semua dijual ke saya aja saya buat bahan itu oh, gitu ya uh -uh. ibu ini banyak gak sih tuh? oh banyak saya tuh sekali operasi hmm? empat orang jejer jajar saya permak semuanya profesional saya langsung saya rubah mukanya sendiri-sendiri profesional saya ya? langsung sekali oh, ah, tapi ngomong-ngomong mm -hmm. eh, ibu ini hasil bedah plastik bukan? saya? Uh -uh. asli asli hmm. saya ini memang banyak artis-artis itu yang dulunya itu Mukanya biasa semua loh jam sebetulnya tuh hmm. karena saya itu hasil karya saya gitu loh tapi uh, saya kan juga punya anak nih hmm. nah, terus ya saya itu kan juga indie loh apa saya senang sama yang nyanyi scream itu karena kejadian ini ya begini saya hmm. ini anaknya ya. hmm. iya iya dia Bu, uh, uh, atas waktunya ya Pemirsa kita kembali Ke rekan saya rekan Ramon Silahkan rekan Ramon Terima kasih rekan Tari Pemirsa Sebuah berita penting kami sampaikan Bahwa Bintang panggung dan penyanyi terkenal Michael Jackson Semalam pukul 20.00 Waktu setempat Atau pukul 02 Dini hari waktu Indonesia Barat telah meninggalkan rumahnya menuju rumah temannya. Pemirsa, demikian Jakarta punya berita untuk malam hari ini, dan jangan lupa bahwa bila...